Binatang hitam besar itu membawa keganasan seperti monster ketika muncul di langit. Gelombang demi gelombang riak hitam menyebar terpisah. Menyebabkan Yuan Power di sekitarnya berfluktuasi dengan intens. Tauti Bis Fiers. Banyak mata berisi jejak keterkejutan ketika mereka melihat binatang hitam raksasa di langit. Lubang hitamnya yang sangat besar seperti mulut sangat menarik perhatian. Dikabarkan bahwa mulutnya yang besar dapat menelan semua yang ada di dunia ini. Apapun yang ada di dalamnya akan selamanya tenggelam dalam kegelapan. Banyak orang hanya mendengar tentang binatang menakutkan yang terkenal ini yang ada pada zaman prasejarah dan tidak pernah melihatnya. Karena itu, ketika mereka melihat bahwa Song Zen benar-benar dapat memanggil roh ganas Taoti, semua orang merasa sangat terkejut. Dari roh Taoti yang ganas, mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat keras dan ganas. Swoosh Song Zen berdiri di atas kepala besar roganas itu. Tatapannya berisi senyum dingin saat dia menatap Lindong. Semangat sengit Taoti yang dia panggil bukan hanya hal ilusi. Sebaliknya, itu benar-benar memiliki jejak aura binatang buas Taoti. Meskipun aura ini menjadi sangat samar dengan aliran waktu. Menurut pendapat Song Zen, itu jelas cukup untuk berurusan dengan Lindong. Berat. Aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut keputusasaan. Song Zhen tersenyum ganas. Segera, matanya benar-benar menjadi pekat saat segel tangannya berubah menjadi seperti kilat. Segera, dua merah-merah muncul-muncul di tubuh gelap binatang buas Taoti. Akhirnya, matanya terkunci pada lindung. Su, ekspresi lindung sedikit berubah ketika dua mata merahnya terkunci padanya dia bisa merasakan kekuatan Yuan alami sekitarnya mulai menghilang pada saat ini. Roh sengit Taoti itu benar-benar menelan semua kekuatan Yuan di sekitarnya. Dengan melakukan itu, bahkan jika Lindong menggunakan seni bela diri, kekuatannya akan melemah karena kurangnya kekuatan Yuan alami di sekitarnya. Memang terampil, Lindong bergumam sendiri dengan lembut. Sekte Taoti memang layak menjadi pemimpin dari empat sekte iblis besar. Kekuatan menelan yang disebut sebenarnya sombong ini. Jika itu adalah orang. Biasa. Orang itu pasti akan merasa terkendali dalam lingkungan semacam ini dan akhirnya jatuh ke dalam kerugian dalam pertarungan. Melolong. Roh sengit Tauti melolong ke langit. Riak-riak hitam dengan gila muncul dari dalam lubang hitamnya seperti mulut besar. Sebuah kekuatan isap melonjak sebelum batu-batu besar dan pohon-pohon di sekitar segera dicabut. Akhirnya. Mereka semua terserap sampai tidak ada jejak mereka yang tersisa. Para pengamat di sekitarnya memiliki perubahan drastis dalam ekspresi setelah melihat serangan sembarangan ini. Tubuh mereka buru-buru mundur. Takut mereka akan terserap ke dalam mulut besar roh Taoti yang ganas. Lanying dan Fengqing memiliki ekspresi yang agak suram ketika mereka berdiri di atas batu besar dan melihat semangat ganas Taoti yang telah terbentuk. Bahkan mereka bisa merasakan aura berbahaya dari tubuh besar yang terakhir. Bang, tubuh besar semangat sengit Tauti tiba-tiba menginjak tanah dan bangkit. Tanah bergemuruh dan tubuhnya yang besar segera berubah menjadi pilar cahaya hitam besar yang turun dari langit. Meliputi radius 100 kaki di sekitar lindung. Pilar cahaya hitam bergoyang dengan cara liar. Akhirnya, itu langsung berubah menjadi mulut besar yang sangat besar. Mulut yang sangat besar itu seperti lubang hitam dengan kedalaman yang tak terduga, menyebabkan seseorang merasa takut ketika melihatnya. Roh Sengit Taozong, mulut menelan surgawi. Song Zen berteriak dengan ganas ke arah langit sementara ekspresi buas yang kaya muncul di wajahnya. Dia menatap Lindong yang sudah dikunci oleh Tao Ti sebelum ekspresi kejam muncul di matanya. Lindong, setelah kamu ditelan oleh roh Tao Ti yang ganas, kamu akan selamanya turun ke perut kegelapan. Pada saat itu, kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tekanan besar dan mungkin jatuh dari langit. Itu tampak seperti manusia hidup karena menutupi radius ratusan kaki di sekitar lindung. Semua batu besar di daerah ini secara paksa ditekan menjadi bubuk dan bahkan seluruh area telah ditekan dengan paksa sampai mencapai setengah meter. Banyak garis retak mulai menyebar liar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Mata Lindung sedikit serius saat dia menatap mulut besar yang gelap yang pada dasarnya menghalangi semua jalur retretnya. Tampaknya ada lubang hitam yang diisi dengan kegelapan dingin dan aneh yang tersembunyi di dalam mulut besarnya. Swash-swash. Tombak tulang di dalam tangan Lindung terbang keluar dengan eksplosif sebelum gambar tombak menembus langit. Akhirnya. Mereka menjadi seperti badai ketika mereka menyerang mulut raksasa itu. Namun, gambar-gambar tombak yang tampaknya tajam ini langsung ditelan begitu mereka bersentuhan dengan mulut besar yang gelap dan mereka bahkan tidak memengaruhinya sama sekali. Itu seperti lengan serangga yang mencoba menghentikan mobil. Mata lindung langsung menyipit saat melihat adegan ini. Haha, benar-benar orang yang naif. Song Zen tertawa terbahak-bahak. Saat ini. Sepertinya kemenangan sudah dipegang. Setelah semua, bahkan lima ahli tahap Yuan Nirvana memiliki waktu yang sulit-sulit bertahan melawan Heaven Swallowing mouth Oleh karena itu, bagaimana mungkin Lindung memblokirnya hanya dengan kekuatan empat Yuan Nirvana stage-nya? Ini sudah berakhir. Mulut besar gelap mendesis. Akhirnya, itu tampak seperti tinta hitam mengalir. Itu langsung menelan Lindung di depan banyak mata ngeri. Mendesis. Tinta hitam aneh mengalir turun dan lubang besar yang dalam diam-diam muncul di tanah dalam radius 100 kaki dari tempat lindung berdiri. Lindung dan tanah itu semuanya menghilang pada saat ini. Apakah dia sudah ditelan? Cukup banyak orang menghirup udara dingin ketika melihat tinta hitam yang mengalir dan lubang besar di tanah. Tampaknya seolah-olah tidak ada yang bisa ada di tengah-tengah cahaya hitam binatang buas tauti yang menelan kekuatan. Tubuh Songzen melintas dan muncul di udara di atas lubang besar. Matanya menampakkan senyum dingin ketika dia melihat gugus cahaya berwarna hitam yang terus-menerus bergoyang. Terlepas dari apa itu? Selama ditelan ke dalam perutnya yang gelap, tidak mungkin ia bisa lolos. Lindung akan dicerna di tempat itu sampai tidak ada yang tersisa. Pertempuran berakhir. Song Songzen meregangkan pinggangnya yang malas. Senyum hangatnya dari sebelumnya sekali lagi muncul di wajahnya dengan kematian Lindong. Kemungkinan moral di pihak mereka juga akan meningkat pesat. Sepertinya mereka akan menjadi orang yang akan tertawa terakhir dalam pertempuran ini. Apakah Lindong sudah selesai? King Feng sedikit terkejut ketika dia melihat gugus cahaya hitam yang bergerak dan bertanya. Lanying rajutan alisnya, dia jelas menyadari betapa kuatnya binatang buas taoti yang dilepaskan Song Zen. Selain itu, hal yang paling menakutkan dari binatang buas Taoti yang mengerikan adalah kemampuan menelannya. Apapun yang tertelan oleh mulutnya pasti tidak akan hidup. Meskipun semangat sengit Taoti yang dipanggil Song Zen hanya memiliki jejak aura bentuk asli, itu masih sangat menakutkan. Dia terdengar. Lanying terdiam sesaat. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba menyusut. Tatapannya segera berbalik ke arah gugusan cahaya hitam dan bergumam. Belum selesai. Ledakan. Pada saat mata Lanying memusatkan perhatian padanya, gugus cahaya hitam yang bergoyang aneh tiba-tiba mulai bergetar dengan intens. Riak terus menyebar di permukaannya. Seolah-olah perubahan besar telah terjadi. Song Zhen juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena adegan ini. Senyum di wajahnya dengan cepat menghilang. Menggantikan tempatnya adalah ekspresi terkejut yang pekat. Dia hanya tidak bisa percaya bahwa lindung benar-benar akan dapat memblokir kekuatan menelan menakutkan dari binatang buas Taoti. Namun, terlepas dari seberapa banyak rasa tidak percaya yang dia rasakan, adegan berikutnya menyebabkan pucat-pucat ke wajahnya. Sizzle-sizzle, gugusan cahaya hitam bergerak cepat dan mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata secara langsung sebelum menghilang. Sikap itu seolah-olah energinya secara paksa direnggut oleh sesuatu. Wajah Song Zhen bergetar melihat ini. Cahaya hitam ini adalah warisan yang ia dapatkan dari sekte Taoti. Dia mengandalkan ini untuk melepaskan kekuatan menelan binatang buas Taoti. Jika itu menghilang dengan cara yang membingungkan ini, dia akan menderita pukulan berat. Karenanya, dia dengan cepat memfokuskan kembali pikirannya dalam upaya untuk mengambil cahaya hitam itu. Namun, tepat ketika dia akan bertindak, ekspresinya berubah lebih buruk. Ini karena dia menemukan bahwa hubungan antara dia dan cahaya hitam benar-benar terputus. Apa masalahnya? Setetes keringat dingin menetes dari dahi Song Zen. Adegan aneh ini jelas melebihi harapannya. Sizzle, sizzle. Cahaya hitam juga semakin redup ketika ekspresi Song Zen berubah. Segera, sesosok manusia perlahan muncul di dalam cahaya hitam itu. Sinar cahaya hitam menyatu. Akhirnya, mereka sepenuhnya jatuh ke tangan sosok manusia itu. Lindong, Song Zhen melihat sosok manusia yang muncul dalam cahaya hitam. Matanya menyusut ke ukuran lubang jarum hampir seketika. Emosi yang marah dan kaget melonjak ke suaranya. Dia tidak bisa percaya bahwa tidak hanya Lindong tidak dicerna oleh kekuatan menelan binatang buas Taoti, Tapi dia malah menyerap kekuatan menelan itu ke dalam tubuhnya. Adegan ini benar-benar menyebabkan Song Zen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Lindong, yang ada di bawah, juga mengangkat kepalanya di depan mata kaget Song Zen, sebelum dia tersenyum pada yang terakhir. Namun, giginya yang putih berkilauan menyebabkan Song Zhen merasakan kedinginan yang melonjak dari bawah kakinya. Tao Ti memenuhi reputasinya, rasanya sangat enak, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.